ada dalam satu riwayat saina ali karamallahu wajha berjalan dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalannya beliau duduk di bawah di bawah pohon rindang lalu nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi satu ekor lebah ratunya lebah datang kepada nabi wahai rasulullah engkau saat ini menjadi tetamuku ya rasulullah Aku memiliki madu yang begitu lezat. Tolong cicipi ya Rasulullah. Sina Ali dipanggil. Hai Ali. Lihat enggak itu ada sarang lebah di atas. Lihat ya Rasulullah. Ambil madunya buat turun. Sina Ali bingung. Sarangnya ya Rasulullah. Iya. Ambil. Nanti diantuk katanya. Enggak akan kata Rasulullah. Enggak akan diantuk. Karena kita sebagai tetamunya lebah tersebut. Sena Ali ambil, tidak ada satu ekor lebah pun yang mengantuk Sena Ali. Rasulullah mencicipi lebah dan Sena Ali mencicipi lebah. Saat Rasulullah mencicipi lebah, lebah ratunya itu datang kepada Nabi. Bagaimana ya Rasulullah? Lezat luar biasa. Ditanya lagi, wahai lebah, bukankah engkau memakan dari putik bunga? Yang saat engkau memakannya dalam keadaan cukup pahit Kok bisa keluarnya manis begitu begitu lezat manisnya Jawaban lebah tersebut ya Rasulullah Betul Aku memakan mengambil dari sari putih kurma Dari putik bunga dalam keadaan pahit yang sangat luar biasa Saat itu saat aku mengambil putik kurma tersebut Allah memerintahkanku bersolawat kepadamu ya Rasulullah maka keluarlah madu yang begitu lezat buah karena salawat kepadamu ya Rasulullah selalu alam Nabi Muhammad dua hikmah ini apa sih kita yang kita ambil dari petiknya kok karena salawat rezeki Allah berikan karena salawat kok ada kelezatan tidak akan Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan kasih sayang besar kepada seluruh alam baik itu manusia baik itu tumbuhan baik itu binatang apapun itu semua mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin saat dijelesa kita dengar betul guru kita Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman al-Altas beliau mengatakan kegembiraan itu dibagi tiga yang pertama kegembiraan yang dapatnya terjadi suatu madorrat dan akan menjadi suatu dosa besar bagi diri kita contohnya gimana emang ada kegembiraan yang bisa-bisa jadi bisa, ya, bikin Motorot dosa besar. Ada saat dia minum khamar, dia senang, dia gembira, dosa. Gembira untuk dirinya. Dia bermaksiat kepada Allah, itu pun kegembiraan untuk dirinya. Dan itu mendapatkan dosa. Kegembiraan sesuatu kegembiraan yang mendapatkan dosa, maka kegembiraan untuk dirinya tatkala mereka bermaksiat kepada Allah. Kegembiraan yang kedua Kegembiraan hanya sekedar Sekedar dalam arti Membahagiakan diri sendiri Contoh Mendapatkan satu kebahagiaan yang besar Tatkala kita berjumpa dengan kawan Bersendagurau Ada obrolan Ada yang bisa bikin kita ketawa Nyenengin diri Itu kebahagiaan yang bisa membuat bahagia orang lain dapat pahala bisa dapat pahala sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi mengatakan barang siapa membuat senang hati orang lain maka lebih baik dibanding dia ibadah selama 60 tahun paham sampai sini insya yang ketiga kegembiraan yang akan menghasilkan syurga firdaus ala yang pertama gembira saat dimana kita tahu betul bahawa kita umat nabi Muhammad SAW. kita gembira itu adalah pahala besar dan itu sampai ke syurga firdaus ala sampai ke bawah ke akhirat kenapa karena bergembira tadi dikatakan gul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi maka gembiralah wahai umat Nabi SAW gembira dalam arti apa? gembira dan rasa diri ini merasakan kenikmatan tatkala kita mendapatkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi diutus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lalu kegembiraan apalagi bib sesuatu yang bisa membawa kita sampai mendapatkan pahala yang besar kemarin juga dijelasin kan tentang seseorang yang awalnya mubah nggak dapat apa-apa bisa jadi pahala ya yang belum datang yang saat itu nggak datang boleh diperiksa lagi YouTube-nya untuk di lagi ya makanya kalau ada yang nggak datang saat jelas tolong besoknya atau sesempatnya diputar lagi jalsah hari Senin ini diputar hari Selasa silahkan kenapa sayang kalau kita nggak dapat ilmunya ya jangan sekedar hadir jalsa cuman sekedar datang ikut-ikutan selesai pulang nggak bawa ilmu yang manfaat jadi kemanfaatan seseorang itu kegembiraan itu mulai dari diri sendiri dan juga dapat menggembirakan orang setiap apa yang kita buang jika seseorang ingin membuang rezekinya uang yang gede niat buat ngebahagiain orang Allah akan bahagiain kita Alhamdulillah jadi buat ibu yang ada di sini sering-sering bikin seneng suami biar rezekinya 6 di nah, hari disenangin besok naik dari terkadang biasa naik ke sejuta ke 2 juta kan kali besok dikasih kunci rumah baru kuncinya aja rumahnya enggak insya insya Allah jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan selalu membuat gembira orang lain dan sebagaimana Rasulullah juga selalu membuat gembira hati orang lain Rasulullah tidak pernah mengecewakan orang enggak pernah enggak pernah sama sekali membagi sesuatunya kan yang baik dikasih orang yang enggak baik buat Nabi kurma yang keras Nabi yang makan yang lembut, yang bagus diberi ke orang lain kenapa? Karena inilah cara Nabi SAW dengan apa yang dikatakan oleh Allah untuk selalu membahagiakan orang lain apalagi untuk mengeluarkan rezekinya untuk di jalan dakwahnya Nabi pesantren membangun majista ta'lim terus ada kawan yang sakit kita bisa bantu ini kan membuat bahagia orang lain membuat senang orang lain inilah cara kami untuk membahagiakan orang lain dan ada hasil yang terbaik jika cacing dengan usahanya dia di dalam tanah Allah buka rezeki dengan sholawat. jika lebah Tatkala dia memakan sesuatu yang pahit, maka keluarnya manis dan lezat buah salawat kepada Nabi Yunus Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lisan kita ini diberikan izin oleh Allah untuk selalu membasahi lisan kita bersalawat kepada Nabi Yunus Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam.